Hai, selamat hari Minggu adik-adik Gimana kabarnya hari ini? Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mengikuti ibadah Jangan lupa untuk mempersiapkan hati dan pikirannya Serta Alkitabnya ya Selamat mengikuti ibadah Tuhan Yesus memberkati Shalom Happy Sunday adik-adik semuanya Selamat datang di Ibadah Persekutuan Teruna GPIB Shalom Depok 17 Januari 2021 Hari ini adik-adik kita akan dilayani oleh pelayan firman Tuhan yang spesial nih kak. Yaitu Bapak Pendeta Marinus Mainaki. Kemudian pemusik ada Kak Brandon dan Kak Marcel. Dan Liturgos ada Kak Ingrid nih dan Kak Dina tentunya. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, Maria adik-adik persiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Silahkan saat teduh. Satu selesai. Mari kita berdiri dan bernyanyi dari KMM 53. Besar dan ajaib. dalam doa ya Tuhan Allah bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus pada kesempatan kali ini kami akan mengikuti ibadah persekutuan truna GPB Shalom Depok Tuhan kiranya Engkau berkati kami agar kami pun juga boleh fokus dalam mengikuti ibadah ini dan biarlah ibadah ini boleh jadi hanya dalam namamu saja terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin adik-adik Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menaikan Mazmur pujian dari Mazmur yang ke-40, ayat yang kelima sampai yang keenam, yang menyatakan: "Bacaan Mazmur diambil dari Mazmur ayat 5 sampai 6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan dan tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyak yang telah kau lakukan." Pembuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat sejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Adik-adik silahkan duduk kembali. Yuk persiapkan alkitabnya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bernyanyi dari kidung mudamudi 97 di jalan hidup yang lebar sempit di jalan hidup Selamat hari Minggu. Adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan salam sejahtera bagimu. Damai sejahtera Tuhan pasti. Ada memberikan pengayoman kepada adik-adikku sehingga sukacita ada pada Adik-adik Taruna. Nah, dia akan menjadi lengkap dengan berita sukacita atau yang disebut firman Tuhan. Namun, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Sebab dengan doa, nafas kehidupan orang Kristen akan memampukan kita paham apa yang Tuhan mau. Untuk adik-adik. Sebagai pengikut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus. Anugerahkanlah kepada kami pengetahuan. Dan pengetahuan itu karena pimpinan rohmu yang kudus. Sehingga. Di saat pemberitaan firmanmu, kuasa roh kudus bekerja, memampukan kami mendalami firman, mendengarkannya bahkan oleh kuasa roh kudus. Kami, anak-anak taruna, mampu melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Demikianlah doa, Ucapan syukur dan permohonan kami kepadamu, ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bagian Alkitab yang akan menjadi dasar perenungan saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru. Nah, dalam Perjanjian Baru ini ada empat Injil, satu Injil yang akan menjadi bagian untuk kita renungkan, yaitu: Injil Yohanes. Adik-adik buka ya. Injil Yohanes dibuka. Sudah ditemukan? Ya. Ya, dibuka dulu. Nah, saya yakin bahwa ada sudah temukan. Nah, buka Injil Yohanes pasal 2. Sudah? Pembacaannya. Pembacaannya.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 Perkawinan tersebut terjadi di Kana, di wilayah Kapernaum. Nah, perkawinan itu panditianya mengundang tamu-tamu dan ada tamu spesial. Tamu istimewa, Maria, Ibu Yesus, Yesus dan murid-muridnya mereka diundang ke pesta tersebut. Pesta kalau terjadi di tengah-tengah orang Yahudi, yaitu pesta perkawinan, merupakan sebuah pesta yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi, perkawinan itu kudus. Sehingga, hal-hal tertentu Menjadi penentu juga di dalam suksesnya perkawinan tersebut. Kira-kira apa yang menjadi penentu kesuksesan, keberhasilan dari pesta tersebut? Kalau kita ikuti tadi peristiwa perkawinan tersebut, Ibu Yesus, Maria, Mendatangi Yesus, apa yang Maria sampaikan kepada Yesus? Nah, itulah salah satu keutamaan kesuksesan perkawinan orang Yahudi. Maria menyampaikan, "Mereka kehabisan anggur." Waduh! pesta perkawinan di kalangan Yahudi kalau anggur ya. sementara pesta berlangsung tiba-tiba habis Wow akan mempermalukan keluarga tersebut mempermalukan kedua mempelai maka nah, ke Maria menyampaikan mereka kehabisan anggur. Padahal masih banyak orang. Nah, disinilah peran Yesus menjadi satu peran utama. Memang perkataan Yesus atau Yesus menyampaikan kepada Maria belum saatnya, Bu. Tetapi pada akhirnya Yesus meminta... Di situ ada enam tempayan. Jadi, para pelayan Yesus minta untuk mengangkat atau mengambil air dan mengisi ke enam tempayan tersebut penuh. Setelah itu, pelayan tersebut diminta oleh Yesus: "Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Apa yang terjadi? Ketika mencedok air tadi, dibawa kepada pemimpin pesta untuk mencicipi. Nah, adik-adik bayangkan aja para pelayan ini kan tahu bahwa yang diisi tadi kan air. Tapi kenapa disuruh cicip pemimpin pesta itu? Dan ketika pemimpin pesta itu mencicipinya, terjadi suatu hal yang betul-betul menakjubkan. Apa itu? Berubah menjadi anggur. Enam tempayan tadi yang berisi air tiba-tiba berubah jadi anggur. Dan yang hebatnya lagi, anggur yang dicicip itu memiliki kadar, kualitas, kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga dikatakan begini, lah biasanya sebuah pesta, Menyuguhkan anggur. Anggur yang terbaik diberikan kepada para tamu. Setelah tamu-tamu puas, baru diberikan anggur yang kurang baik. Tapi kok ini? Mempelai tersebut menyediakan anggur yang tetap baik. Sampai akhir pesta. Disinilah satu makna. Tentang Yesus hadir di pesta tersebut makna tentang kehadiran Yesus dan diundangnya Yesus dalam perkawinan itu. Kira-kira seperti apa adik-adik bahwa mama papa di saat diberkati perkawinan mereka di gereja. Lahirlah adik-adik Tuhan Yesus menjadi tamu yang tetap sampai hari ini. Dan seterusnya. Jadi di rumah adik-adik itu ada mama, ada papa, ada juga Tuhan Yesus. Itu makna kehadiran Yesus karena diundang hadir dalam perkawinan itu. Bahwa menandakan semua rumah tangga keluarga Kristiani tamu yang tetap adalah Tuhan Yesus nah itulah cerita kisah peristiwa perkawinan di kana air berubah menjadi anggur itu yang pertama yang kedua Maria membisiki kepada Yesus anggur habis menandakan Maria peduli dengan sesama Maria peduli dengan sebuah perkawinan yang terjadi pada waktu itu peduli terhadap mempelai tadi ini memberikan contoh kepada adik-adik peduli terhadap sesama bagaimana adik-adik peduli kepada mama peduli kepada papa Peduli kepada ak, kakak, peduli terhadap adik, peduli terhadap sahabat, peduli dalam kehidupan keluarga. Bagaimana adik-adik menunjukkan kepedulian itu? Seperti tindakan Maria menyampaikan informasi tentang anggur habis supaya bisa membantu mempelai itu dapat ditolong tidak mempermalukan mereka begini, kalau ada-ada peduli dalam kehidupan di rumah coba ada dibayangkan mama capek sudah siapkan sarapan mama capek cuci baju mama capek setrika pakaian kalian nah mungkin sisa dari piring-piring uh, uh, yang tadi bekas uh, makan atau sarapan diletakkan di wastafel. Kan kurang nyaman kelihatannya. Bagaimana adik-adik lihat? Tiba-tiba ada tamu datang. Kan malu. Kalau tiba-tiba tamu datang, kemudian, Bu, boleh nggak saya cuci tangan? ada adik, adik malu nggak? Waduh, ini jorok sekali di. Tempat cuci piring itu masih banyak piring-piring bekas, makan, sendok, garpu, berantakan. Malu enggak? Pastikan mama malu. Pastikan uh, tamu itu bilang, aduh itu anak sudah gede, udah taruna, Bisa kan dia bantu mamanya untuk cuci. Nah seperti itu Maria buat supaya pengantin tadi jangan malu. Nah ada di rumah juga jangan buat orang tua malu buatlah sesuatu yang bermakna bermanfaat membuat keluarga itu wah ini keluarga ini anak tarunanya luar biasa waduh saya itu senang kalau anak saya seperti dia enak apa itu Ketika datang, ternyata dia lagi nyapu halaman. Eh, yang satu lagi ngapel rumah. Terus ke belakang, wah, sudah di belakang cuci piring. Yang lebih hebat lagi, bantu mama. Ya, kalau ada mesin cuci, kan bantu mama tinggal masukin, uh, alirkan air, dicuci. Kalau tidak ada mesin cuci, bantulah. Ketika mama lagi uh, mencuci di belakang, ya bilang, Mam, boleh enggak? Ikut bantu dong, gitu kan? Ada-ada sudah bisa itu lakukan supaya Mama tidak malu, Papa tidak malu, tetapi keluarga, orang tua, bangga terhadapmu. Jadi, bagaimana bermanfaat? Berikut, jadi anak jangan malas kan, dengan uh, situasi pandemi ini uh, ada. Uh, studinya, pendidikannya secara online. Rajin ikutin. Sudah tinggal buka handphone, kemudian lihat bagaimana uh, secara online pelajaran diberikan. Tidak perlu malas. Malas itu adalah orang yang tidak disukai sama Tuhan. Gitu. Nah Tuhan Yesus membantu kedua mempelai itu dari air menjadi anggur karena memenunjukkan. Bagaimana kehidupan sebuah keluarga bersuka cita di tengah-tengah situasi, kondisi yang memprihatinkan. Ya, kalau tadi anggur habis berarti memprihatinkan. Tapi Tuhan hadir, Tuhan bantu, ada solusi. Terakhir, di masa pandemi ini, adik-adik ngapain? Kira-kira pemanfaatan hidup adik-adik dalam kerangka Tuhan Yesus menolong, menjaga, memelihara. Dan bagaimana adik-adik ini tunjukkan. Juga memberikan dukungan. Jangan lupa. Ada tiga M. Menggunakan masker. Mencuci tangan yang bersih. Dengan sabun, hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, protokol kesehatan, dan dua I. Loh, apa itu dua I? I yang pertama, naikkanlah imun, bersuka cita, bernyanyi, membaca firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian, lagu-lagu rohani, berolahraga, Bahkan yang sehat, pikiran yang positif. Karena Tuhan Yesus memberikan kasihnya. Dan menyampaikan sabdanya. Untuk kita memiliki hati penuh sukacita, pikiran tenang, imun, naik. Dan akan dengan sendirinya menjadikan dua I tadi. I yang kedua. Apa itu? Iman. Jadi 3M, 2I ya pakai memakai masker, mencuci tangan yang bersih, menjaga jarak, kemudian menaikkan imun dan selalu beriman. Itulah makna kehadiran Tuhan Yesus di dalam persoalan kehidupan sebuah keluarga termasuk kehidupan adik-adikku yang baik hati. Adik-adikku yang manis, adik-adikku yang selalu dicintai oleh Tuhan Yesus. Mengasihi tetangga, kemudian ketika mereka lewat, om, apa kabar? Om sehat, tetangga sebelah lewat. Tante, apa kabar? Tante sehat, ada oma-oma atau nenek-nenek lewat. Opung boru sehat. Opung doli sehat. Nah gitu. Nah dengan cara seperti itu, walaupun sederhana, adik-adik telah membantu mereka menaikkan imun. Aduh, itu anak itu dia pemanis, anak itu dia pecantik, dia itu pe baik. Nah seperti Tuhan Yesus, baik kepada semua orang. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Marinus Mainaki untuk firman yang telah disampaikan. Adik-adik, hari ini kita diingatkan nih melalui firman Tuhan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus setia datang kepada Tuhan Yesus. Selain datang kepada Tuhan Yesus, kita juga harus datang menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan sekitar sekitarnya. Mari adik-adik, kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 277, firman Tuhan sudah kau dengar. Warta PT hari ini ada apa aja ya? Apa ya? Yuk adik-adik, kita dengerin bareng-bareng Warta PT hari ini. Hai kak dik, sekarang kakak ingin memberitahukan Warta PT untuk minggu ini. Yang pertama kakak mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang boleh bertugas di minggu ini. Untuk pelayan firmannya kakak mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Marinus Mainaki. Untuk liturgosnya ada kak Dina dan kak Ingrid, dan pemusiknya ada kakak sendiri dan kak Marcel. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak layan dan adik layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita. Yang ketiga, kakak mau mengundang adik-adik untuk memberikan kritik dan saran melalui link di bawah ini. Yang keempat, kakak mau mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan melalui QR Code di sini. QR Code ini terhubung ke BNI, BCA, OVO, GoPay, dan lain-lainnya. Yang kelima, Kakak mau mengingatkan adik-adik untuk terus mengikuti SPT dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi di channel YouTube GPB Shalom Depok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kak Ingrid, ibadah kita udah hampir selesai nih. Oleh karena itu adik-adik, tetaplah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yes, benar Kadina. Jangan lupa juga untuk peduli dengan lingkungan di sekitar adik-adik ya Mari kita berdiri dan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 183 Mari sebarkan Injil di kita berada di bagian terakhir untuk ibadah bersama persekutuan taruna ini. Namun sebelum menerima berkat terlebih dahulu kita berdoa menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam berbagai persoalan kehidupan, baik untuk orang tua, saudara-saudara kita yang lain, dan termasuk untuk adik-adik sekalian. Oleh sebab itu, mari kita kembali berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik untuk kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di masa kami sebagai teruna gereja, Kepedulianmu terhadap kami tidak pernah terputus sedikit pun, tetapi kehadiranmu, pertolonganmu berlangsung abadi bagi kami. Sekalipun Engkau juga mengajarkan kami dalam berbagai tantangan kehidupan yang harus kami terima, tapi di balik itu penyertaanmu. Dapat kami rasakan, sebab melalui FirmanMu jelas bahwa Engkau peduli, Engkau mengasihi, Engkau mencintai, Engkau menyayangi kami, sehingga di masa pandemi seperti ini yang membuat kebebasan kami sebagai anak-anak teruna yang selalu memiliki kerinduan berjumpa dengan teman-teman bersama-sama ingin cerah-ceria dengan mereka tetapi karena masa pandemi ini membatasi ruang gerak kami sehingga kami hanya dapat bertutur sapa melalui whatsapp baik secara japri maupun grup Ataupun berkomunikasi melalui Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Tapi kami bersyukur Engkau menyediakan untuk kami, sehingga kami masih bisa bertutur sapa dengan teman-teman kami. Dan lebih indah lagi, kami masih bisa bersekutu, mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan teruna melalui ibadah online kami mengucapkan syukur atas ketersediaan media tersebut bagi kami terima kasih orang tua yang telah memberikan kepada kami fasilitas sehingga penyediaan untuk kami ikuti ibadah secara online baik lewat handphone maupun laptop dan media yang lain. Kami percaya. Engkau menyediakannya. Melalui orang tua kami. Untuk kami. Oleh sebab itu. Jadikanlah kami. Anak-anak taruna yang. Penuh kesopanan. Dan kesantunan. Kami menghormati orang tua kami. Kami menyayangi mereka. Kami membuat mereka bangga. Dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kami berdoa untuk kakak-kakak layan di teruna Yang berupaya dengan cara apapun juga. Yang dapat mereka beritakan firman kepada kami. Tetapi cara-cara yang positif yang mereka lakukan. Untuk penyampaian pemberitaan firmanmu Tuhan kepada kami. Dan kami dapat diberikan tuntunan kehidupan di masa pandemi ini Dengan terang firmanmu Terima kasih untuk semuanya ini Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin kurang sehat badannya Tuhan tolonglah agar dipulihkanlah mereka Topanglah mereka dengan kasih karuniamu sebagaimana kami memperoleh saat ini diberkatilah semua yang sakit untuk pemulihan mereka kami juga berdoa untuk majelis jemaat diaken, penatua pendeta dan unit-unit misioner termasuk pengurus PT diberkatilah ya Tuhan pada akhirnya pemerintah kami TNI, Polri, dan semua yang terkait dalam kebersamaan untuk mengatasi persoalan pandemi, marilah Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat membantu menopang dengan gerakan protokol kesehatan. Demikianlah doa dan rasa syukur kami kepadamu, Tuhan Yesus, yang selalu menganugerahkan hikmat dan pengetahuan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkatnya nya Kasih karunia yang diturunkan bagi adik-adik taruna dan seisi rumah dalam kasih Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan Persuasikan Roh Kudus terus menjaga, mengawal kehidupan adik teruna dan seisi rumah hari ini dan selama lamanya. Amin. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat tadi selesai, tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan lingkungan adik-adik ya. Jangan lupa selalu berdoa terus agar kita bisa beribadah kembali bersama di gereja. Ingat juga nih pesan Ibu 3M yaitu mencuci tangan memakai sabun, memakai masker dan menjaga jarak serta hindari kerumunan ya adik-adik. Kami segenap kakak yang bertugas pamit, sampai jumpa adik-adik, selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati.